you <laughs> be Mm-hmm. Ya, Ayu lestari. Nanti. Oke jadi hari ini semua siswa hadir ya. Itu. Ya. Mempelajari dan memahami waktunya nah, Apalagi lagi, siapa lagi, nak? Di... Jadi, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana membaca surat Tati nah, Jadi, membaca surat dengan baik dan benar Jadi, kita membaca dengan memakai takdir Yang mana takdir itu adalah Membaca Al-Quran Benar Dengan benar dan Kenapa kita, uh, tujuan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menunjukkan Bagaimana kita bisa menunjukkan apa yang tentang surah Atin dari ayat 1 sampai ayat 8 Oke, okay, jadi mari kita baca surah Atin in secara bersama-sama Alhamdulillah ayat 3 dan 4. ya. Oke. Okay. Silakan kelompok 1 apa pertanyaan yang akan ditanyakan sehubungan dengan pelajaran kita hari ini? Ada berapa ayat surat al Siapa yang tahu Nak? Saya. Apa itu? Ada 8 ayat. Ada 8? Ayat ini itu ada 8 ayat. Ya. Ya. Ya. ya. Kalau dari kelompok 2. Apa, apa itu pengertian apa al Apa itu artinya apa itu, wartini, Nak? Ayah, Buat, Buat nih, ada yang tahu lagi. hari adalah pertama bahwa kita membaca surah adzim atau al-bur'an itu dengan membaca secara tertentu yaitu baik dan benar kemudian dalam menghafal surah al quran itu dibaca berulang-ulang sehingga kita bisa menghafal kemudian dibaca dalam ketika kita karena sebelumnya ini adalah kita harus menunjukkan hafalan ini di hadapan orang tua kita masing-masing di rumah Karena e, itu artinya kita pelajari ini kan kita sudah mulai menghafal Dengan cara menghafal dari ayat 1 secara berulang-ulang Nanti setelah e, ayat 1 kita berulang-ulang itu bisa dihafal, Lanjut lagi di ayat kedua dan seterusnya jadi saya mau Akhir pelajaran hari ini Ibu mau Apa yang kita rasakan Setelah kita belajar Hari ini Siapa yang bisa uh, Memberi jawaban Apa yang kita rasakan setelah belajar suratin Apakah Saya senang sudah menghafal suratin Saya senang karena menghafal suratin. Siapa lagi? Nah, apa nak? Ingin menunjukkan tugas saya kepada orang tua saya. Iya. Jadi, uh, dia Aduh. ingin menunjukkan harapannya kepada orang tuanya bahwa dia sudah bisa menghafal surah.